Guys, welcome to my channel Rimbabo. Oke okay guys, jadi hari ini kita mau bersambung bermain The Simfo dan di sini SME masih berada di Sulani Island dan kebetulan kita mendapatkan uh, updatean terbaru ya guys yaitu Eco Life. Jadi di sini kita bakal menjual barang-barang yang ada di Sulani Island ini dan kita bakal pindah ke Eco Life. oh guys uh, apple tree nya udah tumbuh tapi kita harus terpaksa harus menjualnya oke okay, sekarang saatnya kita suruh si esme untuk menelepon dan kita bakal pindah ke ecolife by the way rimbabo ada fanpage nya guys ya uh, fanpage nya Rimbabwe IG nya pun Rimbabwe oke okay guys jadi sekarang kita udah di Life dan sini banyak sekali Nerbal Hood by the way ini loading nya lama banget jadi kita nggak uh, mempersingkat waktu kita cuma cari tempat yang bakal kita tinggal oke okay, jadi aku bakal pindah ke Rumah-rumah seperti kontainer, nah ini, guys. Jadi, kita pindah ke sini. Nah, kita udah sampai di ini ya, kontainer. Jadi, ini rumahnya si Esme di EcoLife. Oh no, aku kayaknya kurang suka dengan desain-desainnya dan barang-barangnya, kayaknya sangat sedikit guys, oh my god, cuman itu doang, jadi sekarang bakal aku abel uh, saja saya ambil hasilnya dan saya mau bangun yang baru ya guys ya kita bangun baru, jadi di sini bakal bikin speed billnya. Thank mm -hmm. you. oke okay guys jadi sekarang udah siap jadi sekarang saya bakal suruh esnya coba untuk membuka kulkasnya tapi sepertinya ah nggak bisa guys ini apa karena ah, ideku kurang bagus kali ya ini sepertinya nggak bisa karena aku bikinkan itu pintunya oke okay guys karena begitu kita bakal nge-fix ya guys ya tutup sama ini ya aku bikinnya satu ruangan jadi pintunya ketutup jadi enggak bisa di sekarang kita lihat gimana hasilnya Oke okay, akhirnya bisa guys jadi sekarang aku mau nambahin lagi rak me, uh, rak bajunya dan kita bakal lihat semua hasil dari Uh, building yang saya bikin oke, okay, thank you so much for watching jangan lupa like, subscribe, dan see you on next video, bye